Hai, kembali lagi bersama saya Ratu Pidadari Dukun Kondang Idola Sejuta Umat Saat ini saya masih membahas Marcel atau Pesulap Merah Dan Sam Sudin atau Gus Sam Sudin Cadab Jadi gini ada uh, seorang netizen komen atau berkomentar Intinya bahasanya jangan uh, ngada-ngada bikin konten Sulap merah itu katanya diusir Tidak boleh e, Masuk ke padepokan Dijad Nur Sejati Padepokannya Gus Nur Samsudin Karena Dilarang sama pengacaranya Lah Ini kan yang harus saya klarifikasi Saya sebagai pihak penengah Atau pihak netral ya Teman-teman dalam artian Saya tidak memihak Gus Apa? Sam Samsudin dan saya juga tidak memihak pesulap merah hanya saja di sini saya meluruskan. Tapi sambil ngerokok-ngerokok juga ya biar kita santai. Jadi yang perlu saya luruskan di sini pesulap merah ya atau Marcel bukannya dilarang Masuk ke Padepokan Gus Nur Samsudin, ya. Bukannya dilarang, bahkan pengacaranya pun tidak melarang. Hanya saja, Marcel di sini karena saya melihat videonya langsung, saya melihat uh, live streamingnya langsung, kontennya langsung. Marcel, Marcel tidak mau masuk, ya, tidak mau masuk. Walaupun sama penjaga dari Padopokan Gusnir Samsudin Jadab sudah dipersilakan masuk, bahkan Gusnir Samsudin sendiri sebagai tuan rumah sudah mempersilakan uh, Pesulap Merah beserta kru-krunya, beserta teman-temannya untuk masuk dan mengikuti rukiah masal pada saat itu ada rukiah di sini saya tidak membela hanya saja meluruskan jadi di sini kita itu harus netral dalam artian harus bijak Kalau benar kita katakan benar kalau salah kita katakan salah jadi pernyataan netizen tersebut, itu termasuk taklik buta ya dalam artian uh, mungkin dia fan atau pembelanya pesulap merah menjadikan dia tidak netral yang jelas yang saya klarifikasi saya sebagai penyimak atau penonton langsung dan saya juga mengamati pesulap merah atau Marcel tidak mau masuk ke pada pokoknya Gus Nur Samsudin cadap Bukan berarti dilarang, bahkan sudah dipersilakan berkali-kali hanya saja Marcel ini tidak mau. Dia lebih menunggu di pintu gerbang. Mungkin, mungkin si Marcel itu kalau masuk ke pintu gerbang atau ke, masuk ke padepokan, mungkin takut dikeroyok, digepukin, atau dihajar, dihajar masa di dalam gitu kan atau Marcel sendiri tendensinya mau memprovokasi warga setempat karena e, Marcel sendiri e, meyakini dengan kepercayaan dirinya dia bisa membongkar membongkar e, trik-triknya Gus Nur Samsudin ya mungkin e, Marcel berserta kru-krunya sudah membawa peralatan-peralatan entah keris petir kan yang dipermasalahkan Marcel atau Sulap merah. merah ini kan uh, keris petir dimana uh, keris tersebut yaitu uh, keris yang ada elektroniknya mengandung listrik dan itu bisa dibeli di toko Sulap ya dan setelah keris petir Marcel juga mempermasalahkan tas kebal bacok ya tuh jadi Marcel ingin membuktikan apakah benar tasbih e, asmaan atau karomahan Gus Nur Samsudin bisa kebal pacok Setelah itu baru kelapa yang beri, bisa apa? Berisi sesuatu, entah itu paku, entah itu silet bahkan material yang lain di situ yang dipermasalahkan sama pesulap merah. Jadi per Pesulap merah ini sudah memahami trik-trik dan settingan-settingan dari Gus Nur Samsudin Jadap. Yang saya sayangkan disitu kan kenapa sih Marcel atau pesulap merah sendiri kenapa kok tidak mau masuk ke dalam Padepokan? Di sini kan kita harus pelajari masalah apa? Gitu loh. Takut digebukin di dalam? Atau ini kan eh, kecurigaan saya yang pertama kan eh, Marcel takut mungkin takut digebukin Itu yang kecurigaan saya yang pertama Kecurigaan saya yang kedua ketika pesulap merah atau Marcel ini eh, mendatangi Pak Depokan Di luar sana kan sudah banyak warga Warga yang sudah mengenal pesulap merah bahkan foto-foto gitu loh Mungkin e, Marcel atau Pesulap Merah ingin memprovokasi, bahwa, ibaratnya settingan-settingan atau trik-trik Samsudin ingin dibongkar di luar biar warga setempat, biar tetangga-tetangganya Gus Nur Samsudin bisa memahami. Kalau ini sih penelitian atau pemahaman saya mengamati e, Pesulap Merah sama Gus Nur Samsudin seperti itu. Sambil ngerokokan, sambil ngopi juga guys biar santai obrolannya. Nah cuman kesalahannya Marcel disitu kenapa pesulap merah tidak izin dulu RT RW atau minimal ke Balai Desa lah. Jadi kan bertamu namanya bertamu ke kampungnya orang ke wilayahnya orang apalagi dari Jakarta ke Blitar ke Jawa Timur. biasa tidaknya kan... Eh, izin lah kalau nggak rt mungkin sepengetahuan perangkat desa bahwa e, kedatangannya dan di sini adalah kesalahan Marcel kenapa kok main nyelonong sulda Ludur -sul gitu loh apalagi kan e, di daerah Gus Samsudin kan bukan kota ya lebih ke arah dusun atau desa gitu loh. jadi mungkin jangan dibedakan dengan wilayah-wilayah atau daerah-daerah di kota gitu atau di daerah-daerah di Jakarta gitu. Bahkan di Jakarta sendiri kalau ada warga baru atau apa ada seseorang yang mungkin dari luar daerah berkunjung mungkin ya pasti ada satu kali 24 jam harus lapor laporan lah mungkin. Minimal RT lah, di nah, disitu adalah kesalahannya Marcel. Satu kesalahannya, dia tidak melakukan perizinan dulu. Kedua, Marcel, kenapa kok yang saya sayangkan, kok tidak masuk ke dalam padepokan, padahal sudah dipersilakan? Gitu. Terus yang saya lihat dari komunikasinya, Marcel dengan pengacaranya Gus Nur Samsudin beserta para pengawal pengawalnya Gus Nur Samsudin etikanya tata keramanya juga kurang sopan jadi membuat situasi memanas padahal kalau memang Marcel ingin datang ingin ngetes ngobrol baik-baik bertemu baik-baik terus cara bicaranya cara komunikasinya tidak terlalu arogansi ya mungkin Uh, mungkin bisa dipersilakan Atau mungkin akan terjadi obrolan yang enak gitu. Oke okay, mungkin gitu saja Pembahasan atau klarifikasi saya Sebagai pengamat uh, Pesulap merah dan Gus Nur Samsudin Jadab Kronologi uh, pesulap merah Tidak mau masuk ke badai Oke okay, jangan lupa subscribe channel youtube Ratu Bidadari TV Jangan lupa like, komen, dan share. Salam dari saya Ratu Bidadari dukun kondang itulah sejuta umat. Salam rayu.